Inilah ini terjun. Billahi wa bidaya salatullah salafiyat. Assalamualaikum. Asin. Asin. Asin. Ya Allahu. Ya berkatuh. Ya yang apa ini, Bro? Bualah kau bibir. Ketarkan <tuh. tuh. tuh>. <tuh>. bibirmu, coy. yo, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tonton aja masih bersama saya, Samudirep Salva Sekuruh Ahmad seperti biasa, kali ini Adnine Memoration kembali, yaitu Mabrulur Haris Mabrulur Haris teman-teman, uh, nggak usah lama-lama ya uh, kita langsung play aja si Mabrulur Haris jadi ini video kompilasi ya teman-teman video kompilasi, kompilasinya Mabrulur Haris nanti uh, lihatnya judi dan lain sebagainya, mari kita play aja Cuplikan videonya ketiga, mah, bro Lur Haris, mah Lur Haris, mana yo, mana yo, mana yo, mana yo, oke, okay. wait, oke, okay. nah Lur Haris, alat like mana curi judi, mana, oh, malah, coy Inilah ini terjun Billahi bakidayah salatullah salafiyat Assalamualaikum wow. Wow. <laughs> ya batlahi ya bar kato Astagfirullah Kayak apa ini bro? Halah kau bibir Halah kau bibir kalau yang bicara Bentar, bentar Aka yang tak mau Getarkan bibirmu, aku coy Getarkan bibirmu Bicaralah sayang Walau murdur Maaf, <laughs> produk <dunia, aku> harus <laughs> nyanyi Walau kau bibirmu Astagfirullah kau wala. bibirmu Getarkan <laughs> bibirmu <laughs> oke okay. oke okay. skikaku ini, serius bro <laughs> saya lupa lupa lirik aslinya oh, ah? bakung ah, bakung hahaha <laughs> kalau zaman saya sekolah, ini namanya bakung, kalau jalan bakung, jalan bakung, kaki sama tangan kreknya bareng gini astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim Aduh, Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Bro, tepuk tangan dulu untuk mau berlur harus, mau berlur habis Ini cuma secul ya, Bro <guruh> <guruh> Karena admin lagi agak kurang sehat, kemarin habis kerokan, Bro habis harus kerokan, ada orang Gizmin kerokannya, Bro Tapi enak loh kalau habis kerokan itu, uh, setelahnya enak Oke okay, bro, terima kasih buat teman-teman yang udah selalu suka channel ini, semoga menghibur dan menyenangkan, oke okay, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.